dan alhamdulillahnya kabar yang diinfokan ini soal trending yang pertama trending satu YouTube Indonesia ini untuk umum dan untuk musik juga di trending satu Alhamdulillah dan untuk YouTube worldwide itu trending 11 wow trending 11 dunia nih persahabat ya kita bangga kita bahagia sekali karena dukungan semakin banyak diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai karya-karya idola kita. Di postingan ini pun ada sebuah kalimat. Terima kasih untuk seluruh dukungan Lesti Lovers, Leslor Lovers, dan semua pihak yang telah mendukung Lesti Kejora. Dengan cara apapun, pencapaian ini sungguh berarti bagi perjalanan karir Lesti. Semoga Lesti dapat terus berkarya dan menghibur teman-teman sekalian. Sekali lagi selamat Lesti Kejora dan Kak Adibal Kak Yusuf Tojiri Dan tim musik single sekali seumur hidup masya Allah banget ya Alhamdulillah kita bangga Kita selalu dibikin bahagia Oleh Bunda Lesti Kejora Kongres Dan Alhamdulillahnya juga bersambat ya Sudah tembus di angka 4 juta viewers Kita tinggal ke 5 juta Mudah-mudahan tetap semangat dan tetap kompak ya untuk keluarga Konoha semuanya Kita lihat juga nih unggahan selanjutnya ada kabar dari Langit Musik Ini juga kabar soal single terbarunya Bunda Lesti Gejora Perhatikan baik-baik bersahabat -baik ya di kalimat yang dituliskan oleh Langit Musik Lesti baru aja merilis single terbaru nih sob sekali seumur hidup melalui lagu ini Lesti menyisipkan pesan mendalam Bahwa apalah artinya hidup masyhur Jika tak ada cinta Gimana menurut kamu? Dengerin sekarang lagunya tanpa iklan Tanpa batas dengan mengaktifkan Kode Rhythm Bagi-bagi premium untuk mendapatkan 7 hari premium di langit Music. Klik link di bio Tuh persahabat ya Silahkan langsung klik linknya di bio langit musik untuk mendapatkan ya untuk mengaktifkan kode redeem bagi-bagi premium untuk tujuh hari ini persahabat ya langit musik ini selalu membuat kita semakin bangga juga alhamdulillah terima kasih ya sudah mensupport lagu lesti sekali seumur hidup tetap semangat menuju angka 5 juta viewers untuk semuanya tetap optimis dan tetap solid amin Berikutnya juga persahabat ya, perhatikan ini momen spesial saat main badminton semalam ya Papa Bilar, Bunda Lesi selalu bikin kita bahagia Apalagi momen di lapangan pun persahabat ya Tak hanya di lapangan sepak bola, di lapangan badminton pun mereka selalu cute dan selalu romantis Ini saat momen Bunda Lesi kejuaraan cium tangan Suami tercinta Masya Allah banget ya Ayo tebak apakah penyebab si lakinya salting Katanya tuh Wow kira-kira Yang bikin Papa Bilar salting itu apa Ini persahabat ya? Kita lihat di kolom komentar Banyak tanggapan dan respon yang diberikan Dari Valina Aster mengatakan Disalimin bini Katanya tuh Aduh, Masya Allah banget ya tanggapannya Mudah-mudahan semakin banyak lagi dukungan dan respon support yang positif untuk Lesti dan Rizky Bilar selanjutnya bersahabat disimak juga ini ada momen yang sangat terciut nih ya di lapangan badminton ada sebuah postingan di mana Bunda Lesti cium keteknya Papa Bilar ya Mandi keringat disuruh dedek ciumin keteknya bi Katanya itu sambil emak ketawa Ini ngakak banget ya ada aja kelakuan Yang selalu membuat kita ketawa bahagia Aduh ini sih sedap banget ya <tuh> Masya Allah sangat meresahkan idola kesayangan kita Tetap menjadi pasangan yang selalu romantis Yang selalu menginspirasi banyak orang kita lihat juga persahabatan di kolom komentar, banyak tanggapan, banyak respon yang diberikan. Dari akun Ani Herbs menyatakan, katanya bikin awet muda nyiumin kata suami, katanya tuh aduh ngakak banget ya, masya Allah. Pokoknya kita bahagia sekali melihat kekiutan, kegesrekan, dan pasnya keromantisan dari Lesti dan Rizky Billar. Selanjutnya persahabat disimak juga ada vlog terbaru ya dari Leslar Entertainment. Ini vlog Bapak Bilar spesial di ulang tahunnya Mendapatkan banyak kado Banyak kado dari orang-orang baik Yang selalu mensupport dengan tulus Kepada Lesti dan Rizky Bilar Khususnya ini Papa Bilar yang sedang berulang tahun Banyak kado-kado yang sangat mewah Masya Allah banget ya Alhamdulillah bersyukur Punya banyak teman yang sangat mensupport Dengan tulus kepada idola kesayangan kita Dan di momen ini pun persahabat ya ini momen dimana Dede Lesti ngomong ke kakak Betapa bahagianya menjadi istrinya Papa Bilar Masya Allah keduanya kelihatan banget ya Nahan haru Masya Allah banget ya Ini haru bahagia yang kita lihat Sama-sama kalian harus nonton Ke Leslar Entertainment Karena vitamin bahagia pun kita dapatkan Malam hari ini Momen ini pun diunggah kembali Oleh akun sental putih Bilar Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan pasport ini Saat dia ngomong ke kakak Betapa bahagia dia menjadi istri kakak Keduanya kelihatan banget Nahan haru Itu kalau pelukan Pasti bakalan tumpah air mata yang ketahan Air mata bahagia dan syukur Bersyukur karena mereka berjodoh Masya Allah Tetap ya kita sebagai fans sejati Mendoakan Mendukung, mensupport dengan tulus Kepada Lesti dan Rizky bilang di sini juga persahabat ya tentu banyak sekali tanggapan komentar yang sangat positif. Salah satunya dari akun Ian underscore mengatakan mereka terharu dengan skenario Allah yang luar biasa dan menyatukan mereka menjadi sepasang suami istri yang amat sangat saling melengkapi dan membawa keberkahan. Dan aku pun terharu paspor -pas ini. Apalagi mengingat perjalanan cinta mereka sedari pertama ketemu Sampai saat ini udah ada si ganteng pinter yang gemesin Abang Al-Fatih Masya Allah indah banget skenario yang Allah tulis dalam perjalanan cinta mereka Langgang til les larku Masya Allah banget ya Ini luar biasa respon yang sangat positif kita bangga dan pastinya kita selalu Dibikin bahagia oleh Lesti dan Bilar Kita lihat juga sahabat, ya Ke momen selanjutnya Ini ada kabar yang Sangat membahagiakan juga Bahwa channel youtube Lesar Entertainment sudah Di angka 1,3 juta Subscriber Wah, Selamat ya Kongres Untuk Lesar Entertainment Semoga semakin sukses Semakin jaya Untuk Lesar Entertainment Amin dan kita juga pasti masih menunggu Cidukan hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Dipo TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar menarik, dan pasti kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Bilang. Ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.